Ini adalah hipnosis untuk penderita tekanan darah tinggi Atau hipnosis untuk hipertensi Cara ini tidak menggantikan dokter kamu, perawatan, atau profesional medis Lanjutkan dan merasa nyaman di suatu tempat yang terbaik untuk kamu Baik berbaring atau duduk Kita akan mulai hanya dalam beberapa saat Mari kita lanjutkan dan mulai relaksasi Proses ini adalah Hipnosis untuk menurunkan tekanan darah kamu Dan hipnosis ini akan memberdayakan kamu untuk belajar dan menjadi sehat Dan mendapatkan semua sumber daya yang akan kamu pelajari dengan hipnosis ini Sesi dapat dimulai sesegera mungkin Kamu bisa bayangkan diri kamu masuk ke kondisi trans kamu dapat memejamkan mata atau membiarkannya terbuka jika matamu tidak cukup mengantuk atau apapun yang terbaik untukmu. Kamu dapat menyesuaikan dirimu untuk kenyamanan kapan saja. Dan kamu saat ini berada di suatu spot tempat duduk atau tempat berbaring yang nyaman. Tempat yang kamu pilih sempurna dan damai untuk kamu dan merupakan tempat untuk perubahan karena kamu telah memilih hipnosis ini kamu telah memilih untuk melakukan perubahan pada hidupmu untuk kesehatan dan kebahagiaan jadi ambil nafas dalam-dalam dan seperti yang kamu tahu bahwa dengan nafas dalam-dalam akan mudah menyebabkan kamu untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis jika kamu menemukan pikiran kamu mengembara yang harus kamu lakukan adalah membawanya kembali ke nafas kamu tarik nafas masuk semua relaksasi dan buang nafas keluar segala ketegangan atau stres. Kamu mungkin duduk di sini bertanya-tanya dan itu adalah hal yang baik untuk bertanya-tanya. Bahwa mengetahui kamu bertanya-tanya tentang teknik dan bagaimana kamu bisa masuk ke trans begitu mudah dengan hanya mendengarkan suara saya ini saat kamu bernapas masuk dan keluar kamu semakin rileks sekarang saya ingin kamu fokus pada otot wajah dan dahi kamu dan bagaimana rileksnya mereka dan kamu bisa mengatakannya ke diri kamu sehingga kamu dapat membuat sensasi ini dari dalam Dahiku dingin dan santai, dahiku dingin dan santai, dahiku dingin dan santai, saya tenang, saya tenang, dan dahi saya dingin dan santai. tenang bagus. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu sudah belajar caranya mendinginkan dan merelekskan diri kamu sehingga kamu bisa kembalikan diri kamu ke kesehatan terbaik. Dengan semakin otot-otot wajah dan dahi Benar-benar santai, kamu dapat mengambil napas dalam-dalam dan pindah ke dada. Ini adalah dimana kamu menyimpan cinta untuk diri kamu, dan dimana kamu selaras dengan begitu banyak hal yang bisa kamu katakan pada diri sendiri. Di saat kamu semakin dan semakin rileks, katakan: "Hati saya tenang dan mantap, hati saya tenang dan mantap, dan hatiku tenang dan mantap." Ini adalah perasaan yang memberdayakan yang bisa kamu buat dari dalam kamu bisa melihat diri kamu menjadi lebih dan lebih santai Saat kamu bayangkan diri kamu masuk ke kondisi trans ini Dan mendengarkan suara saya di mana kamu mendengar suara saya Seperti kamu mendengar teman terbaik kamu yang paling terpercaya Perasaan ini telah kamu ciptakan dari dalam, luar biasa bukan efeknya relaksasi kamu pada kamu, kamu siap untuk lebih santai dan lebih tenang, lifestyle kamu dapat berubah dengan mudah. Karena kamu telah menciptakan gelombang relaksasi ini di tubuh kamu, kamu sudah bisa melihat diri kamu menjadi begitu santai dan berubah begitu banyak, di mana gelombang relaksasi pergi ke pinggul, paha, betis, telapak ke jari kaki itu luar biasa di jari kaki dan kamu mungkin bahkan merasakan sensasi kesemutan ringan di jari kaki kamu menemukan diri kamu berfokus pada nafas kamu dan kamu membayangkan diri sendiri masuk ke kondisi trance. Dan itu adalah kenyataan dimana kamu begitu santai dalam keadaan yang dalam pada transkripnya, atau, atau dalam keadaan ringan pada trans yang dalam. Yang paling penting adalah kamu di sini, dan kamu telah memilih hipnosis ini. sebentar lagi saya akan menghitung mundur dari 10 dan dengan setiap angka kamu akan melayang dan bermimpi dan melipat-gandakan relaksasi kamu 10 lebih santai dan lebih rileks dua kali lipat pikiran kamu begitu tenang dan santai Sembilan, kamu merasakan sensasi ketenangan mengalir melalui suruh tubuh kamu, seiring relaksmu menjadi dua kali lipat. Delapan, memberikan perasaan harmoni yang indah, santai dan santai. Tujuh, relaksasi kamu berlipat ganda dan berlipat ganda. Dan kamu dapat melihat apa yang hal ini dapat lakukan untukmu. Enam. Kamu mulai mendengar suara saya seiring relaksasi kamu berlipat ganda dua kali lipat. Lima. Sedikit suara musik yang indah dapat memicu sensasi kesemutan ringan di jari kakimu. Empat. Tiga Semakin santai Dan itu sangat tenang Sejuk Dan satu Kamu menggandangkan relaksasi kamu Semakin banyak Dan bahkan mungkin yang paling rileks dari yang pernah kamu rasakan Dan nol di sini kamu berada dalam keadaan hipnosis, atau kamu bisa merasa tenang dan lebih sadar, santai, dan telah meningkatkan kreativitas dan pembelajaranmu. Saat kamu hanyut dalam mimpi, saya ingin kamu melakukannya. Bayangkan diri kamu berjalan melalui bioskop favoritmu. Kamu melihat semua lampu cerah dan semua orang yang biasa kamu tuju. Berjalan turun. Jadi lanjutkan dan pilih lorong dan berjalan sampai kamu menemukan teater yang memiliki nama kamu di atasnya. Ini adalah teater kamu untuk berubah dan merasa lebih sehat. Untuk melihat diri kamu menurunkan tekanan darahmu dan mendengar suara suara saya membimbing kamu setiap langkahnya. Saat kamu masuk ke dalam kamu dapat memilih kursi yang terbaik untukmu kamu masuk ke dalam dan kamu memilih kursi itu paling nyaman dimana kamu bisa berubah dan melayang dan bermimpi lebih dan lebih dalam di atas kursi ini kamu menjadi lebih santai dan ini bukan sembarang bioskop. Ya, ini adalah film untuk kebaikan kamu, dan itu akan menjadi film tiga dimensi. Jadi, ambil kaca tiga dimensi yang ada di sisi kursi, sehingga kamu siap. Film mulai diputar, dan apa yang akan kamu lihat bersama dengan suara saya dan suara musik adalah angka pembacaan tekanan darah kamu ini pembacaan tekanan darah kamu apapun itu sekarang ini mungkin bukan angka paling optimal untuk kamu saat ini tapi itu akan segera berubah Alasannya angka itu dalam tiga dimensi adalah Karena angka tersebut saat ini melekat pada kamu Karena angkanya melekat Untuk kamu Namun angkanya terlalu tinggi Kamu dapat melanjutkan dan mengambilnya Ambil Ambil semua nomor atau angka itu dan melemparkannya ke belakang melewati bahu kamu. Membuangnya ke masa lalu. Angka-angka ini mewakili angka di masa lalu kamu. Melemparkan ke belakang melewati bahu kamu lebih banyak. Dan lebih banyak nomor akan muncul. Sampai pikiran dan tubuh kamu tahu angka itu yang terbaik untukmu jadi lanjutkan dan visualisasikan angka-angka ini dan benar-benar merasakannya saat kamu mendengarkan saya suara saya dan suara kamu membuang mereka di belakang kamu satu demi satu sampai sempurna untukmu itu benar Kamu bisa memberi selamat diri kamu Dalam menyelesaikan ini Dan Sudah belajar begitu banyak Dan kamu dapat meninggalkan bioskop Sebagai seorang Bahagia dan sehat seorang yang bahagia dan sehat Orang yang siap untuk belajar Lebih banyak lagi Saat kamu melayang dan bermimpi dan lebih rileks Dan banyak lagi yang mungkin kamu pikirkan sebelumnya Atau kamu mungkin tidak berpikir sebelumnya Tekanan darah kamu seperti ban dalam sepeda Yang bisa mengembang dan bisa mengempis Mengembang itulah yang ingin kamu lakukan Jika kamu membeli ban sepeda tapi untuk tekanan darah, benar-benar kamu ingin untuk mengempis, namun mengempis secara optimal untuk kamu. Dan kamu dapat mendengarkannya seperti suara ban sepeda mengempis sedikit, agar tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut, tapi tepat. Itu perasaan yang sempurna untuk kamu. Dan bagaimanapun kamu akan merasakan ban itu, setelah beberapa saat mengempis, yang mewakili seberapa santai, dan kamu merasa nyaman. Atau mungkin kamu ingin melihat arteri kamu seperti selang, selang di mana kamu menyiram tanaman kamu, di taman. Dan atau pengarangan kamu agar tetap sehat mungkin ada waktu di mana selang menjadi tertekuk tertekan dan air terhambat untuk mengalir pada tingkat yang sempurna ini mungkin apa yang tekanan darah kamu telah alami sebelumnya tapi sekarang kamu bisa bayangkan diri kamu dengan mudah dan tanpa usaha menghilangkan ketegangan dalam selang dan air mengalir dan mengalir begitu mudah dan menyirami tanaman-tanaman itu dengan kebahagiaan dan bantuan untuknya ini terasa sangat luar biasa bukan? kamu tahu betapa enaknya ini dan kamu tahu betapa pentingnya hal ini bagi kamu karena tekanan darah kamu adalah barometer kesehatan kamu, kamu sudah belajar banyak cara untuk ini menjadi bagian terbaik dari kesehatan kamu, apalagi lebih baik dari barometer kesehatan kamu. Menjadi bagian terbaik dari kesehatan kamu, kamu tahu. Saat kamu melayang dan bermimpi kamu bisa berpikir tentang apa yang telah kamu pelajari sejauh ini, dan bagaimana ini memberdayakan kamu untuk mengendalikan kesehatan, kamu memiliki tekanan darah yang sempurna untuk kamu, dan bagaimana hal itu memberdayakan kamu untuk memiliki kesuksesan jangka panjang. Kamu lihat diri kamu sehat dan sukses seiring kamu mendengarkan alunan musik dan mengalir seperti darah kamu mengalir dengan sehat ke seluruh tubuh kamu bersama dengan banyaknya orang yang mendukung kamu dalam perjalanan kesehatan dan kesejahteraan kamu kamu mendengarkan suara saya ini Suara seperti teman kamu yang paling terpercaya Dan perkataannya untuk dipercaya Dan membimbing kamu Memberikan dukungan untuk menjadi orang yang paling sehat Dan seiring kamu bersantai Lebih dan lebih Dan melayang dan bermimpi Kamu bisa berkata pada diri sendiri Saya orang yang sehat karena saya memiliki kontrol penuh pada tekanan darah saya saya memegang kendali penuh atas kesehatan saya dan itu memungkinkan saya untuk mempertahankan tekanan darah bagi saya yang sempurna saya akan belajar banyak hal baru setiap hari untuk membantu saya dan membimbing saya dan saya memiliki orang-orang yang mendukung saya menjadi paling sehat. Saya mampu menurunkan tekanan darah saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Dan saya punya ketenangan dan kedamaian batin dalam diri saya. Saya telah belajar untuk menciptakan sensasi itu dari dalam yang membantu tekanan darah saya berada di angka yang paling optimal saya sempurna dengan cara saya dan saya memiliki kesuksesan yang bertahan lama saya ahli dalam menjaga tekanan darah saya menjadi sempurna bagi saya karena saya mengizinkan ini terjadi dan saya ingin ini terjadi saya mempertahankan tekanan darah terbaik untuk saya Dan saya memiliki pikiran dan tubuh yang aktif Saya selaras dengan tingkat tekanan darah saya Karena saya tahu bahwa tubuh saya terhubung ke dalam pikiran saya Saya menggunakan hipnosis ini sekarang Dan saya bisa gunakan ini kapanpun di masa depan ...untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan yang sempurna. Saya berdamai dengan diri saya sendiri sebagai pribadi... ...dan saya mencintai diri saya sendiri tanpa syarat. Dan saya tahu ini terbaik untuk kesehatan saya. Saat kamu sedang duduk atau berbaring begitu santai... ...dan telah menerima semua saran ini pada tingkat yang lebih dalam karena kamu telah membuka pikiran kamu untuk menerima saran ini semua saran ini telah datang dari kamu karena kamu telah memilih hipnosis ini hari ini sekarang bayangkan dan pikirkan darahmu mengalir mengalui kamu dengan cara yang paling sehat dan kamu tahu cara yang berkesinambungan Seluruh tubuh kamu, seluruh tubuh kamu, sebuah sistem yang memungkinkan ini untuk terjadi, dan ini mengalir, dan mengalir. Dan kamu dapat dengan mudah menjadi bagian dari aliran ini, menjadi begitu menyadari hal ini, dan seberapa baik rasanya, dan gerakkan kesadaran kamu lebih jauh dan lebih jauh dalam diri kamu. Dan fokus hanya pada ini. Seiring kamu bersantai untuk beberapa saat berikutnya. Kamu memperhatikan betapa menyenangkannya suatu proses ini untuk kamu. Dan seberapa sehat kamu karena kamu menyadari proses ini iring kamu pergi lebih jauh dan lebih jauh dalam diri Kamu bisa membayangkan semua saluran menjadi begitu lembut Dan nyaman Saat darah mengalir dan mengalir dengan sangat baik Dan kamu mendengar sensasi suara Saat berjalan mengalir melalui kamu Dengan begitu mudah dan semakin santai Ini bisa masuk lebih dalam pikiran kamu yang berarti begitu menyadari suara dan bagaimana rasanya ini sehingga kamu dapat membawa kesadaran ini kemanapun kamu pergi jadi tetap begitu fokus dan sangat sadar akan fokus pada nafas kamu bernapas begitu banyak, kesehatan dan menghilangkan stres atau ketegangan kamu dapat mempercayai dan mendukung perasaan ini. Kesehatan dan tahu bahwa itu yang terbaik untuk kamu. Kamu telah belajar banyak selama ini. Sesi dan tubuh dan pikiran kamu akan tetap sehat dan optimal untuk kesejahteraan kamu. Kamu menjalani hidup dengan kedamaian batin kamu. Dan kamu memiliki tubuh dan pikiran kamu Keduanya membimbing kamu Merasa begitu baik sekarang Karena kamu begitu menyadari semua hal itu Hal-hal dan semua sumber daya yang kamu miliki Kamu telah belajar lebih banyak setiap hari Dalam beberapa hari mendatang atau minggu Atau bulan atau tahun Tentang diri kamu dan kesehatan optimal kamu Pikiran kamu tahu betapa pentingnya untuk membantu ini ke tubuh kamu Dan tubuh kamu tahu betapa pentingnya kedamaian dan batin dan kesehatan untuk pikiran kamu Pikiran kamu tahu seberapa baik kamu telah melakukannya Dan seberapa baik tubuh kamu merespon relaksasi Jadi, di masa depan apapun yang kamu lihat adalah warna putih yang menenangkan ini akan mengingatkanmu kesehatan dan berada dalam keadaan relaksasi. Hipnosis ini sangat efektif karena kamu memilih untuk mengubah cara kamu berbaring atau duduk. Untuk mengubah dan kamu masuk ke bioskop favorit kamu untuk berubah. Kamu memilih saran ini karena kamu ingin memiliki kesehatan yang optimal. Dan masa depan, kesehatan yang bertahan lama. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 5, dan kamu dapat sadar dan berorientasi ke ruangan di mana kamu berada. Satu, perasaan datang dari jari kamu dan jari kaki kamu, yang sangat tenang dan sehat dua tiga kamu telah belajar banyak hal dan empat semua hal yang bermanfaat bagi kamu karena rasanya seolah mata kamu telah dibersihkan dengan air paling jernih dan paling tenang dan lima kamu semakin sadar buka mata kamu kini kamu sadar sepenuhnya dan kamu begitu sehat dan begitu bahagia